Danau Gunung Tujung merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, Jambi, tepatnya di Desa Pelompek, Kecamatan Kayu Aro. Danau ini berada di kawasan Gunung Tujuh, sebuah gunung yang berada tepat di belakang Gunung Kerinci. Di Kerinci, Gunung Kerinci dan Danau Kerinci memang lebih mentereng, dua objek wisata itu akrab di telinga pelancong. Namun Danau Gunung Tujuh tak kalah istimewa. Danau ini berada di ketinggian 1996 MDPL, Layaknya mangkuk yang tertancap di puncak gunung. Danau Gunung 7 unik sebagai danau vulkanik air tawar tertinggi di Asia Tenggara. Eh, yeah, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Keberadaan danau ini beriring dengan cerita rakyat setempat sebagai tempat berdiamnya kekuatan supranatural dari dua makhluk halus yang menjaganya yaitu Libei Sakti dan Sri Menanti yang pengikutnya berwujud harimau. Selain itu ada cerita yang mempercayai bahwa danau ini dihuni sepasang naga. Naga jantan menghuni danau dan naga betina menghuni hulu sungai. Masyarakat memang mengenal Danau Gunung Tujuh sebagai danau sakti. Hal ini terkait dengan air danau yang senantiasa bersih, di mana dedaunan dari pohon yang ada di pinggir danau tidak tampak di airnya. Sering pula diceritakan terjadi perubahan cuaca secara tiba-tiba di danau ini. Danau Gunung Tujuh memang punya daya tarik yang kuat. Danau ini juga menyimpan misteri orang pendek. Makhluk ini memiliki tinggi 1 meter yang berjalan tegak dan berbulu tidak berekor. Beberapa penduduk mengaku pernah melihatnya, tetapi makhluk itu menghilang secepat kilat. Seorang pria yang berprofesi sebagai nelayan, masih ingat dia bertemu dengan orang pendek di pasir putih. Dirinya yang tinggal di kawasan danau sejak tahun 1974, mengaku pernah dua kali berjumpa dengan makhluk misterius ini. Menurutnya, orang pendek berwujud seperti kera. Kaki orang pendek terbalik dengan telapak menghadap ke belakang, tetapi cara berjalannya seperti manusia normal. Sedangkan larinya cepat, tubuhnya diselimuti rambut abu-abu. Orang pendek tidak setiap saat muncul di pasir putih. Biasanya baru turun bila ada babi hutan, pasalnya itu makanannya. Biasanya akan sulit bertemu orang pendek karena makhluk itu takut dengan manusia. Dikerinci, kisah tentang orang pendek sangat melegenda. Penduduk lokal mengenal makhluk misterius itu sebagai uhang panda Orang sekitar Pasir Putih percaya bahwa Uhang Pandak adalah makhluk jadi-jadian. Seorang warga yang pernah bertemu dengan orang pendek menggambarkannya seperti manusia. Bertubuh besar tetapi pendek tidak seperti cerita-cerita yang beredar. Ia menyebut kaki orang pendek tidak terbalik. Menurutnya makhluk gaib berkaki terbalik adalah tirau. Berwujud seperti kuda, tirau disebut lebih kuat daripada harimau. Perjalanan menuju Danau Gunung Tujuh akan memberikan pengalaman berkesan karena adanya keragaman flora dan fauna. Hamparan gunung terlihat indah dari kejauhan yang akan memuaskan batin setelah pendakian. Di pinggir danau terdapat hamparan pasir putih yang menyerupai pasir pantai. Biasanya pengunjung mendirikan tenda untuk berkemah di sini. Saat pagi hari kadang ada yang berkumpul di pinggir danau untuk menyaksikan matahari terbit.